Halo teman-teman kali ini saya akan review sebuah situs sejarah di kota Ciamis Manis uh, dulunya ini adalah uh, sebuah Kompleks pemakaman bupati pertama Kabupaten Ciamis, ya. Nah, sekarang eh, ini dikembangkan menjadi sebuah taman taman RAA Kusuma Diningrat ya. Nah, yang dulu terkenal ketika saya masa kecil adalah sebuah situ danau. Biasanya saya kalau sore sore bersama tempat di kecil ini di sini nih berendam berenang di situ ini. Nah sekarang situnya di, di, direnovasi ya, dipercantik gitu ya. Nah, eh, Taman RAA Kusuma Ningrat adalah eh, penghargaan contribute untuk Bupati pertama Kabupaten Ciamis nah ini komplek pemakamannya banyak orang di sini berwisata ngadem gitu karena memang tempatnya teduh banget ini di sekelilingnya eh, terjaga sekali eh, kelestarian alamnya ya yang kebetulan ke Ciamis silahkan mampir di Taman RAA Kusuma Diningrat pohon-pohon besar banyak dipakai untuk berteduh ngadem uh, tempatnya tepat berada di jalur protokol ya kalau menuju ke arah selatan dari jalur Uh, sebelah barat jalan raya sebelah barat nanti uh, bisa belok ke kanan ya kayak lagi dari dari dari hotel tiara kalau sudah menemukan itu lurus uh, nanti belok ke kanan nemu taman lokasana taman lokasana belok kiri nah sekitar 100 sampai 200 meter nanti menemukan Uh, Taman RA Kusumadiningrat. Ini tidak ada yang berubah sejak saya kecil. Biasanya sepulang uh, sekolah SMP ya, zaman saya SMP, pulang tuh ke sini. Rindang banget itunya, apa namanya, uh, kiri kanan areal jaranya. Assalamualaikum. ini saya review ya. nah ini komplek pemakaman keluarga besar Bupati pertama Ciamis. Assalamualaikum Ya muslimah Indah sekali. Subhanallah ya masih terawat. Nah ini, ini kelihatan ya saya zoom. Saya zoom. Nah ini terawat banget di sini ada yang mengurusnya, gitu ya. Biasanya e, komplek pemakaman ini di, di ini ya dikunjungi oleh bupati-bupati Ciamis yang e, semasa memimpin daerah ketika menjelang ulang tahun Kabupaten Ciamis selalu eh, berziarah ya ke makam-makam para leluhur pemangku pemimpin-pemimpin eh, yang ada di Kabupaten Ciamis nah, salah satunya ini ya situs makam Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat nah, ini. ini adalah Bupati Ciamis yang pertama banyak sekali ini apa namanya situs-situs uh, sejarah yang dimiliki Kabupaten Ciamis salah satunya ya ini ya situs pemakaman uh, komplek jamban sari ya di sini Bupati pertama Di, di apa namanya dimakamkan di, di sini ada di di, di di tempat lain yaitu di daerah Imbanagara gitu ya itu kalau tidak saya tidak salah Bupati kedua itu ya terus di situs Astana Gede juga sama itu Bupati Ciamis yang berikutnya gitu ya oke nah ini ini tempat itu ya apa namanya musola musola Banyak orang ngadem Sejuk banget ini Ini saya saya Tengah hari ini ya Tengah hari saya Mengambil gambarnya Tidak gerah Malah menambah sejuk gitu Adem Adem banget ini Nah ini kalau, kalau dari pintu timur Sini Nah tadi yang Yang tek pertama Itu saya ambil dari Pintu sebelah selatan Arealnya masih masih terjaga ya lingkungan alamnya. Sebentar, sebagian dari area taman RAA Wira Diningrat. Nah, ini di sini ada panggung pertunjukan biasanya dipakai untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Pemda Kabupaten Ciamis. ini tangga-tangga untuk Uh, itu apa namanya seatnya ya tempat duduk enak nih saya ngadem di sini sambil ngetek ini apa namanya pendopo pendopo ada sebagian orang yang sedang uh, melakukan kegiatan gitu ya. Ayo mampir sini ya Lewat-lewat Ciamis amis Kedua jib Singgah ke sini ya uh. Ini saya ada di upster yang ketiga Upstair yang ketiga Wih Fantastik ya Subhanallah Yuhu. Terik banget ini, tapi saya mencari tempat yang itu apa namanya yang teduh di di bawah pohon ini nih pohon asem yang sudah tua. Nah ini saya zoom nih. Nah ini ke sebelah sana tuh. Nah lurus ya, lurus dari dari dari dekat uh, kotak ke gerobak jualan yang yang warna hijau itu. Jalan protokol ya, itu bisa sampai nanti nyambung ke lingkar selatan. Oke, sampai di sini dulu saja ya, teman-teman. Semoga ini bisa mendapat, apa, memberikan informasi. Bisa bermanfaat, gitu ya? Sekali waktu yang kebetulan singgah ke kota Ciamis, silahkan menikmati uh, salah satu taman yang ada di wilayah kami, gitu ya? Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komentarnya. Senantiasa sehat, tetap jaga silaturahmi. Kita adalah semua saudara.